Sebaliknya waspadai jika harga dolar New Zealand (US) diterus bergerak ke atas dan menembus level 0.67409 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bullish ke atas menuju level berikutnya pada kisaran 0.66094. Sekian analisa forex untuk tanggal 25 Februari tahun 2022. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silahkan hubungi 081.